Nesan, oke Gidesuka, kabar baik. Bagaimana dengan cuaca di sana? Di sini cuaca sedang cerah dan dedaunan mulai menguning karena ini musim gugur. Jadi saya rasa hari ini adalah hari yang baik untuk jalan-jalan di luar. Saya mau mencoba hal baru, jadi kali ini saya mau membuat video di sebuah taman, di taman ini, dekat rumah saya. Baik, topik kita kali ini adalah sistem SKS di Jepang. SKS itu satuan kredit semester. Di bahasa Jepang kami menyebutnya TAN-I. Sebelum datang ke Jepang, saya sempat beberapa semester kuliah di Indonesia. Saya terlambat mengenal Keo University. Waktu saya pertama kali mendengar tentang Keo, saya sudah diterima di perguruan tinggi di, di Indonesia, yaitu Institut Teknologi 10 November, ITS. Jadi kali ini kita bisa melakukan perbandingan terhadap sistem SKS dari kedua perguruan tinggi ini, yang mungkin juga bisa kita generalisasi ke level nasional, jadi perbandingan sistem SKS Jepang dan Indonesia. Hai, majuwa konohyo o guruan kudasai. Ini adalah daftar mata kuliah yang saya ambil di semester 1 saya di ITS dan semester 1 saya di KEO. dapat teman-teman lihat bahwa mata kuliah yang saya ambil di KEO itu lebih banyak. Kalau saya masukkan kelas opsional saya di KEO, perbedaannya akan semakin terlihat. Mengapa saya lebih banyak mengambil kelas di KEO? Karena terdapat perbedaan antara jumlah kredit per kelas, ah, maaf jumlah kredit per kelas di KEO dan di ITS. Kebanyakan kelas di ITS adalah adalah tiga SKS. Kebanyakan kelas di ITS adalah 3 SKS, sementara itu kebanyakan kelas di KEO adalah 2 kredit. Karena hal itulah, kelas yang saya ambil di KEO jumlahnya bisa lebih banyak. Perbedaan ini juga berpengaruh pada durasi kelas per minggu. Di ITS, 3 kredit adalah 150 menit kelas tatap muka per minggu. Jadi setiap minggu ada kelas selama dua setengah jam. Di KEO, 2 kredit adalah 90 menit, satu setengah jam kelas tatap muka per minggu. Jadi di Keo saya mengambil lebih banyak kelas yang durasinya lebih pendek. Di ITS, kelas saya lebih sedikit dan durasi rata-rata per kelas lebih panjang. Lalu panjang semester juga berbeda. Di ITS, satu semester adalah 16 minggu. Di Keo normalnya sebelum zaman corona ini, satu semester adalah 14 minggu. Plus di Keo selain 14 minggu kelas ini, juga ada minggu festival, yaitu festival Mitasai di kampus Mita dan minggu liburan. Kemudian beban studi maksimal, di ITS, beban studi maksimal tergantung dari IP semester sebelumnya. Jika IP semester sebelumnya adalah 3,50 atau lebih tinggi dari itu, pelajar bisa mengambil maksimal 24 SKS di semester ini. Di KO, beban studi maksimal tidak bergantung pada IP semester. Beban studi maksimal di Keo tergantung pada masing-masing fakultas. Misalnya di SFC, seperti fakultas saya, Faculty of Environment and Information Studies, Uh, bebas studi maksimal adalah 20 kredit per semester. Sementara itu di Faculty of Economics, uh, bebas studi maksimalnya adalah 48 kredit per tahun. Dan jumlah ini tidak termasuk optional subjects. Lalu, bagaimana kredit didefinisikan? Di ITS, satu SKS adalah 50 menit kelas tatap muka per minggu per semester, plus penugasan terstruktur 50 menit per minggu per semester, Plus belajar mandiri 60 menit per minggu per semester. Ini untuk bentuk pembelajaran kuliah. Untuk bentuk pembelajaran lain, misalnya praktikum, ada definisi tersendiri. Saya pikir kebanyakan perguruan tinggi lain di Indonesia juga menggunakan definisi yang serupa. Sebagai, nyoto, nah, sebagai contoh, Unair, Universitas Erlangga, juga memiliki definisi SKS yang sama seperti ITS, kecuali pada penugasan terstruktur. Kalau di ITS 50 menit, di UNER, penugasan terstrukturnya ini adalah 60 menit. Sementara itu di Keo, kelas mingguan selama setengah tahun itu bobotnya dua kredit, lalu kelas mingguan selama satu tahun bobotnya 4 kredit, dan kelas intensif yang dua kali seminggu, yang diadakan selama setengah tahun, itu bobotnya juga 4 kredit. Ini definisi untuk kelas secara umum ya. Untuk jenis kelas lain, misalnya kelas bahasa asing, dan kelas ilmu pengetahuan alam, ada definisi tersendiri. Kemudian, perguruan tinggi lain di Jepang juga menggunakan sistem yang serupa, karena memang dalam sistem kredit, kredit di Jepang, satu kelas yang panjangnya 90 menit per minggu mendapatkan dua kredit per semester. Sebagai referensi dan perbandingan, teman-teman bisa mengecek website Nagoya University of Foreign Studies ini. Kemudian mungkin yang sedikit berbeda adalah jurusan teknik, karena di jurusan teknik ada eksperimen laboratorium, jadi satu kelas mungkin bobotnya bisa sampai 3 kredit. Sebagai referensi, teman-teman bisa mengecek panduan dari Tokyo Institute of Technology ini. Pemerintah Jepang mendefinisikan satu kredit sebagai 45 jam aktivitas belajar. Untuk bentuk pembelajaran kuliah, 45 jam ini termasuk 15-30 jam kuliah tatap muka atau aktivitas latihan. Untuk bentuk pembelajaran eksperimen, 45 jam ini termasuk 30 sampai 45 jam eksperimen. Jadi kalau dihitung-hitung kurang lebih uh, sama dengan kredit di Indonesia. Di tes tiap minggu ada 50 menit kelas tatap muka, 50 menit tugas terstruktur, dan 60 menit belajar mandidi. Jadi 160 menit belajar per minggu totalnya. Lalu satu semester ada 16 minggu, jadi satu semester belajar selama 2560 menit. Jadi itu sama dengan 42,6 jam. Ya, mirip kan? 42,6 di Indonesia dan 45 jam di Jepang. Jadi kalau mau transfer kredit antara perguruan tinggi Jepang dan perguruan tinggi Indonesia, transfer kredit ini relatif mudah dilakukan. Transfer kredit memang topik yang penting untuk dibicarakan. Terlebih bagi teman-teman yang mau ikut program pertukaran pelajar, setiap negara punya cara tersendiri dalam melakukan perhitungan kredit dan bahkan setiap perguruan tinggi dan uh, setiap perguruan tinggi dari negara yang sama itu bisa jadi punya perhitungan kredit yang sedikit berbeda satu sama lain, sebentar ya. Oke okay, sampai mana tadi ya? Oh ya, yeah. ya. Yeah. Uh, jadi setiap negara punya cara tersendiri dalam melakukan perhitungan kredit dan bahkan setiap perguruan tinggi dari negara yang sama bisa jadi punya sistem perhitungan kredit yang sedikit berbeda satu sama lain. Ya yeah, jika perguruan tinggi asal teman-teman dan perguruan tinggi tempat teman-teman mengikuti uh, pertukaran pelajar memiliki perjanjian khusus mengenai transfer kredit, proses transfer ini akan jadi mudah. Jika tidak ada perjanjian khusus. Transfer kredit bisa uh, masih relatif mudah dilakukan jika sistem kredit yang digunakan oleh kedua perguruan tinggi ini mirip. Jika terdapat perbedaan yang, perbedaan yang cukup jauh di antara kedua sistem perguruan tinggi ini, yang dipakai oleh perguruan tinggi ini, perhitungannya akan jadi lebih kompleks. Dan bisa jadi juga permohonan transfer kredit ini ditolak. Oleh karena itu, sebaiknya teman-teman berkonsultasi dengan pembimbing teman-teman di perguruan tinggi asal teman-teman, dan juga di perguruan tinggi tempat teman-teman mengikuti pertukaran pelajar mengenai uh, kebijakan transfer credit ini. Kebijakan transfer credit ini. Hai, baik, itu di video kali ini teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, silakan tuliskan di kolom komentar. Sementara itu, saya mau lanjut jalan-jalan menikmati cuaca yang cerah ini. Mata!